Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keunggahan kabar pertama para sahabatnya. yang maksudnya semalam Kita dibuat bahagia banget oleh Lesti dan Rizky Milan yang pernah tentunya mereka tampil bareng Tampil memberikan kejutan spesial bahagia kepada kita semua, para fans ya. Tentunya kita awali dengan banyak sekali momen spesial bahagia, salah satunya ini. Persahabat ya, momen Rizky Bilar Tentunya rangkul dan Lesti Kejora. Wow. Ini tentunya momen kejutan spesial banget buat kita semua yang membuat kita bahagia, persahabat ya. Yang tentunya selalu membuktikan bahwa hubungan Lesti dan Rizky Bilar tentunya memang menunjukkan keseriusannya persahabat ya kita selalu mendoakan untuk hubungan mereka mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan kelancaran sampai menuju halal kita lihat nih persahabat ya bahwa tentunya mereka memang benar-benar melakukan tentunya adegan-adegan yang cukup serius persahabat ya di acara panggung lidah yang tentunya ini salah satu bukti bahwa hubungan mereka tentunya benar-benar real persahabat ya. Yang pada netting tentunya Ini adalah bukti bahwa Keseriusan dari hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Banyak tanggapan yang positif banget Dari para fans yakni dari akun Farida underscore momi underscore dafa Disitu mengatakan Anak-anak baik sumpah sayang banget Selama mereka berdua Tuh, persahabat, ya sahabat Ada juga komentar lain Dari akun Dede Dwi Kartika 2018 Disitu mengatakan Masya Allah, adem banget liatnya. terus ya cinta sejati kalian berdua. Semoga lancar semuanya. Diberi kesehatan. Amin. Ya Allah, sahabat ya. Tentunya respon dan dukungan dari para fans memang luar biasa banget. Mudah-mudahan hubungan Les Deanskribla selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal. Kegampan berikutnya, para sahabat ya, masih di momo lida, lidah persahabatnya ada momen terharu juga Lesti kejora menangis persahabat ya ketika tentunya melihat dan mendengar lagu yang dibawakan oleh Cinta Jawa Barat salah satu peserta lidas semalam ya tentunya Lesti dalam tentunya Lesti dalam acara tersebut menangis tetapi Risti Bilar tak ingin hari dia menangis Rizky Bilar tentunya menunjukkan perhatiannya persahabatnya yang membuat kita semakin bangga bahwa Rizky Bilar benar-benar sayang banget nih selama diri Lesti persahabatnya nantinya kita selalu mendoakan dan selalu mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar kita nggak kebayang banget di persahabat ya misalkan Tentunya prosesi sungkeman kepada orang tua pastinya sedih dan terharu banget persahabat ya melihat ini aja Tentunya didealasi sudah menangis ke persahabat Tentunya apalagi kita mendengar jawaban Rizky pilar yang semakin dewasa persahabat ya bahwa tentunya Rizky Bilar Tidak akan menggantikan ayah kejuara tetapi akan meneruskan perjuangannya persahabat ya ini best banget Membuat kita semakin bangga kepada idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ya ada momen spesial Tentunya ada boneka nih para sahabat ya Boneka besar yang tentunya ini surprise untuk dedek oleh si Kejurah. para sahabat ya Dede sudah senang banget nih Tentunya melihat boneka kayak si ilal para sahabat ya tentunya dedek LST kira itu adalah abang Rizky bilar, persahabat kita lihat ya tentunya dedek sangat bahagia banget melihatnya tetapi boneka tersebut bukan abang B, persahabatnya kita lihat aja wah, persahabatnya tentunya abang bilar ada di dekat dedek LST, itu persahabatnya ternyata boneka tersebut adalah Rizky bilar, KW persahabatnya <laughs> ini ada, -ada aja nih kelakuan ya tentunya kita lihat aja bahwa Dede Oles di Kucura, Tentunya sangat senang tadinya melihat boneka Yang tentunya di diberikan kepada Dede Els Nih, surprise banget Ternyata boneka tersebut bukan Rizky bilar Pak sahabat yang melayangkan Rizky bilar KW Aduh, cute banget ya Momen semalam Kita lihat juga nih Pak sahabat Ada momen spesial Langsung digendong aja sama Bang B Bonekanya, aduh Ini tentunya kelakuan dari Ossos memang luar biasa banget Membuat kita semakin Tentunya ketawa bahagia persahabat ya aduh Main gotong aja nih si osas Katanya para sahabat, ya Kita keunggahan selanjutnya aja tentunya Di sini kita mendapat kabar terbaru Bapak Rizky Bilar ada di acara Facebook sahur para sahabat ya Kita lihat aja Masya Allah dugaan dari Dari Tentunya yang selanjutnya di post oleh akun Abang rizki Bilar para sahabat, ya tentunya abang B berpenampilan uh, putri duyung nih persahabat ya wow tentunya ada sebuah kalimat Kelson dituliskan cari duit gini banget ya B Rizky Bilar TV sekarang kerja keras kawal sampai halal tuh persahabat ya kode keras juga nih buat kita semua para fans Rizky Bilar tentunya luar biasa banget kerja keras untuk bisa menghalalkan si cantik tidak oleh si kejur Kita selalu mendoakan kepada sahabat Yang mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Untuk aktivitas abang Merizki Bilar Mau didandangin apapun gimana pun Gimanapun tetap aja Rizki Bilar sangat terlihat cakep banget ya. Ini kita lihat juga nih Ini momo spesial ketika Rizki Bilar Beradegan Putri Duyung Nih pas sahabatnya Aduh cute banget Semakin hari banyak sekali peningkatan progres Dari Rizki Bilar persahabat ya Tentunya kita semakin bangga, semakin bahagia mengedolakan Lesti dan Eliski Bilar Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan yang judulkan vitamin bahagia selanjutnya Tunggu saja informasi dan kabar terbarunya Inilah informasi di pagi hari ini bagi anggapan kalian Silahkan berkomentar Bagi menurutkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh